Alright, Alright, guys. welcome back again di channel Chainsaw Slot ya guys ya. Di sini kita akan kembali bermain Sweet Buranja, guys. Di sini gua langsung aja polanya, guys. Kita aja ke 30 ya. Spin turbo tiga guys. Tanpa basa-basi, yang banyak macamnya. Di sini gua akan mencari dulu free spinnya, ya guys ya. Seperti biasa. Bagi di sini kita baru mendapatkan free spin baru saja, kita baru kita lakukan base spinnya. Gimana kalau nyari-nyata lupa kamu yang sudah dikasih jackpot guys hari ini ya, Mudah-mudahan yang sudah diberikan jackpot dan diberikan kesehatan tentunya ya Itu hal yang paling penting ya guys ya yang... Kesehatan adalah yang paling penting dan paling utama guys seperti itu Oke okay, guys oh ya lupa gue sini belum ini di posisi 38 ya sudah paling gajor paling mantap paling bagus Oke okay, guys Hmm. Buat kalian yang berdaftar di pusat 38 Langsung aja guys, linknya gua simpen di pin komennya Seperti biasa guys okay. Oke, ini kita dapat Peace winning shot Let's Oke lah, spin kira dikasih seratus ya. Kita hmm, mandep sih. Oke, okay, di sini kita apa oh, yang akan kita lakukan selanjutnya? Uh, spin cepat aja kali ya. Oh, kita buy spin ya. Gua rada bingung juga sih sebenarnya gitu ya. Hmm, bentar gue lihat pola list pola gue ya di sponnya wait wait oke kita langsung aja spin cepat ya gilisnya gue spin cepat boy Hai, sorry ya hai, di sini gua ada hai, hai, hai, hai, hai, kurang kurang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,